apa nyaba nyapa aku bukan jago bukan eh mestinya oke bisa Sanlake sanlake bisa tak saya tapi disini tak ngomong kan bujuk kuih tak ngomong say kini kan beda pasar kan mau mak-mak ni pasar ya mau lani mak-mak ni pasar kak opo kak opo kan ya? ini aja sarapan mak-mak malah iya hmm, dan gak masak namanya tapi iya uuuuuuuuuuuu peneran aku gak masak kaya turutok kopi di kopi coba kopi di... ku ini sih kopi di... ku nanti kopi ku kopi ku kopi ku piko ya kopi ku di tas kalian Ya ya, pula, nggak? Siapa siapa yang, na, tas pun, na, k, em, kau, pi, bule darasnya, mantap opi nomor C sakjane nah, manut kok iki kopi gak enak tambahane beras kena tambahane jagung nasi kok menara sinahi jentok tetep nyo nek entuk dur pasar Nah, jadi masakan. Nembia. Kita tidak pasar. Cepu kok Ka tok. Pasangan sang ngantor. kan mak-mak, ngantor. tua ya. gak Tidak. Ki pasar Kon Kon Tapi itu Tapi bukan di. Jadi sih. sih ya. Ya. Tapi kok ini... pasar ngegelek Oke. Lah, itu itu bener. gue aman. Oke ya, itu Iro, arep pasar keple tasekeri. Tasekeri. Sekeri tasek. Tase. Arep pasar tasekeri. Bis mulai. Hai di masjid desa tampak masjid desa tampak okay. Ma api Memasuki daerah, memasuki daerah ruangan, nelek lewat, menyelep, menganjuk, nilai pentol. Seki perjalanan mantap, perjalanan mantap loh, perjalanan mantap. bisa Kurungan ras Nah, ki, ini terusur, di ngureng -ngureng di, ya, ki ekspresnya sendiri kotor sekali, di mureng ya, tangga. kira-kira tangga ya, di Eh, hey. biasanya just, mungkin gaya, gaya, gaya, gaya, gaya, gaya. Di. Ini kalau dah. Apa yang mateng kok? Oh, hey. yes. yeah, ya, nanti dia kebetulan aku tapi dia tak jelas sih, jelas ini belum kalau namanya jadi nanti karena yang di apa toko Supply pilih api yang aku kembali ya ya ini tetap ya beli itu supaya be, menteng lah tutup, tutup tutup ya. Ya, ini namanya jamur krispi off lah na tapi kita jam sak jam karena show terus lu bujuk bujuk lagu musik, kalau kok marah, lalu kok bujuk TV tuh, kau cair kah? Jadi, jadi dan penais sister mau menang cepak ini. Nih Wis <tuk> <tuk tuk ini> kondur <tuk> kamera nasunan. Nek nang kamera manja manis-manis, ada, tahu Saya susah sama. Saya susah Ini Sama saya utahne noh. Eh. Kak nakone pitnah pitnah. Pitnah pitnah manis. susah apa sih masuk Hmm. Kagulak ya. Hmm. Teneng ketah. Ora bang ketah mengko. Wah, kesenggol. Ora. Kesenggol. Wong cek fakta. Desa tak pasang CCTV mae ben rokh ngko. Tenang aku pasang CCTV. <tuk>